itu lihat pemirsa keras sekali pelanggaran dan dilakukan oleh pemain masih terus belajar ya berwas. Ya, ini dia ketika uh kena pundak ya oh, iya. Dimana, di mana ke sisi kiri ya tendangan kembali oleh Marcel kali ini oh, oh lagi lagi lagi lagi peluang kali ini dapat oleh Arel pemirsa 15 menit sebuah peluang ada pemain di Indonesia di Tuhudi yang jauh dan... menjadi penciptakan bagi Indonesia dan seluruh tentunya penonton dari Surabaya langsung teriak Wani Indonesia memimpin 1-0 atas Singapura dalam AFF Under 15 Boys Championship 2019 bersiap-siap kali di pemirsa, tendangan dari Faizal Tendangan pisang dilepaskan dari oleh Faisal. Iya tendangan melengkung yang sangat baik, Tandang, sangat tanda. terarah dan, Tandang, tanda. Tandang. Tandang, tanda. dan saya pikir memang Masuk, ini. pada Dimas, Dimas yang kuasikuasnya bola, masih Dimas berputar-putar Dimas, masih oh, di. Oh dua pemain dikelabui oleh Dimas. Giliran megang bola, ya. Ini jarang megang bola cecen ya di pertandingan ini. Oh baik sekali kali ini pemirsa. Gemes semua rakyat Indonesia atala JP. Ya, peluang pertama dari katan tim JP tadi pemirsa. Itu peluang jarang ya, peluang jarang bagi seorang Amir tadi. Ya, benar sekali. Babak pertama telah usai. Dimana Indonesia satu dan juga Singapura 0 di mana oleh Marcelino Ferdinan. Memanfaatkan umpan yang di Ya, Feron tendangan langsung dilakukan oleh Feron. Su. Jadi itu memang menjadi kelebihan ya dari Arel kita lihat pemirsa lagi-lagi Arel yang memang mencoba mengkop bola kalau bahasanya bungkusnya ini, mengmirsa ada Irfan Iskandar, Oh Arel selanjutnya yang bersih, Atala, Atala, Atala Raihan, jangan dilepas yang dari luar Atala dari luar. Lalu juga Indonesia, Filipina dan Indonesia. Alvin ah, Itu dia, akhirnya ketiga kali tidak, tidak ada maaf lagi ya Akhirnya Alvin mendapatkan kartu kuning dari Wasit Kamsi Bagaimana tackle dari Alvin mengenai kaki tadi dari Amir Ini dia pemirsa Pemirsa Dan akan masuk ke dalam kotak penalti JP kali ini dan juga ada Arel Sayang sekali Ini adalah peluang kedua dari Arel Ketiga dibanding Iya, hitung babak pertama ya Dia selalu menang dalam bola Sedangkan yang dilepaskan kali ini oleh oh mencoba menanduk bola tadi Faisal pemirsa. Nah, itu kita enggak ngerti tuh intrusinya apa dan kali ini peluang. Kita lihat pemirsa langsung gawang. Bukan diamankan oleh Karan tapi bola yang gawang sebuah tendangan yang sangat baik dari Marcelino karena sebuah peluang. Aduh Wahyu Agung, Wahyu, Wahyu Agung dan Setelah menyelang dari zuhur hingga asar, akhirnya Wahyu Agung, nama Agung Indonesia menjadi 2-0 unggul terhadap Singapura dalam IFF Under 15 Boys Championship 2019. Iya perjuangan tidak kenal lelah, percobaan tidak kenal henti yang terus dilakukan. Kali ini masih kembali Valeron dan gol! Megilan, karena bersol Lamongan kita lihat pemirsa di mana Faizal menambah jumlah gol menjadi 3-0 Indonesia <San>